Guys, unboxing spray gun gun MP102 dari Yuan Jen, Katanya sih dari Yuan Jen. nah, Bismillahirrahmanirrahim. awarita hmm. awarita lpmp spray gun mp 102 buku panduan ya kunci kunci tabungnya nih spray gun-nya lebit ini nyelepit ini spray gun nah nah loh, nah nah lo ada dua lubangnya pinggirnya warita mp 102 apa -apa lagi ya nanti air capset air capset butter control nggak ada bar-barannya di sini berapa bar berapa baranya oh nah ini dia Red pesur 236 psi satu mp pasti graffiti, air konsumsi 4 gram cpm berapa lah itu nanti cpm cpmnya nah kita tes semburannya ya kita pasang dulu nerba bawahnya nih. Nah. Ini perkakasnya ya. Perkakas, perkakas. Ah, kayaknya pening di Oke. Okay. Nah. Anti bocornya tadi nih. Siap dikencangin pakai paragin kencangin ya ini enggak iya kencang cukup lah asih, asih air dulu ini ya oke okay, oke okay. Gunakanlah bahasa Indonesia yang bagus. Nah, sendirannya nih. Wih, keren. Ada ada glass-nya. Oh, ini buat apa? Apalnya nyekal juga. Iya. buat mobil. Ah. Wih, di keren. Ya. Terima. Udah. Wah lebar bro lebar Wah lembut di tangan Kayak soclean nih Gak Kayak soclean Wah kayaknya sih angin Kudu gede juga nih angin Angin peting beliung nah, MP102 aurita oh, lebar lebar lebar gimana menurutnya menurut-menurut kalian ajalah lah oh, awarita mp102